Juraganya dapat apa ini Barakota, Barakota Yang dibicarakan Kemarin Woo, Mantap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah. Alhamdulillah yeah. Hari ini Wow Apakah Anda mendengarkan? Ceritanya Ceritanya Dari real Aduh. Ini dia saudara-saudara uh, Saudara kita Jauh-jauh Datang dari Timika Aduh. Untuk menyelamatkan yang ada di Lombok Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Kita akan melihat saudara-saudara Apakah yang akan didapat saudara-saudara sebangsa dan setanah air Wow Apakah Anda mendengarkan lagi saudara-saudara? Wow Itulah jeritan reel yang sedang menjaring ikan di bawah dasar lautan saudara-saudara hari ini cuaca alhamdulillah cukup cerah saudara-saudara dari kejauhan terlihat gunung agung tapi dikit aja wow kita kembali lagi saudara-saudara nah -saudara. ya. Ayo tarik lagi iya uh bunyinya saudara-saudara iya -saudara. itu saudara-saudara Suaranya sungguh menggelegarkan dasar lautan di Ambenan. <laughs> iya betul, okay. taket Julun Bali alias tekan depan rumah. <laughs> Ayo, ini saudara kita, saudara Handi uh, sedang uh, bersusah payah, bersusah payah untuk mendaratkan ikan ke perahu. Uh, kita lihat saudara-saudara tinggal berapa meter saudara-saudara? Mm. Wah, lu, lumayan saudara-saudara, masih lumayan lama. Kita sabar ya. Semoga semoga apa namanya? Ekspektasi yeah. itu terjadi. Ya, yeah. iya. Yeah. Ayo tarik lagi terus. Uh. Kita sabar, saudara-saudara. Ya, uh, di depan juga sedang berjibaku juga, saudara-saudara. Berjibaku dengan gig. Iya, <potato> <susur> saudara-saudara. Ayo teruskan. Mas Handi, aduh. Untuk pertama kalinya, wah, tinggal dikit, kayaknya. Oh iya, tinggal dikit, mungkin. <susur> mungkin. <gih ticket> Ayo. Kita sabar, woh. Dari realnya saudara-saudara, nah. uh, huh. sungguh menggelegarkan hati saudara-saudara. Nah. Wah kalau kena ekornya itu bahaya itu. Kalau ekor itu iki lan, tutu apa, Bongsang ya, ya terus. Ya. Saudara-saudara, enggak mas, paling telur ngatusan enggak, orang ngatus, seket lalu Eh di atas. Iya, uh -uh, di atas sampean samianiku oh. bang. Saudara-saudara, sebangsa tanah air. Itu enggak ngerokok dia. Iya, makanya. <laughs> Masih dari ini depan ini. senggigi. Mau lupas. Aduh, mau lupas. Uh, aduh. Ini, ini. Nah. Orang genceng, kah? Ah. Uh. Iya saudara-saudara hmm. masih berjibaku, uh Waduh dinikmati, oh. ah. <laughs> <laughs> oh. masih dari nah, itu, ah, itu. itu adalah gunung agung saudara-saudara dengan latar belakang gunung agung. Ah. Kita tidak tahu apakah doktut, apakah doktit <guluh> Aduh, si ini Belum <laughs> Sabar, ayo ah. Cuma yang, se, 4 menit yang? Se, penuh, gak, penuh. penuh, penuh Penuh lah Yuk, terus. Ayo pertahankan saudara-saudara. Dipertahankan. Nah, ah, kayak gitu. Hisip, ih. Ah, biarin, biarin, biarin. Nah, biarin. Dulu, biarin dulu. Dokter Tiku. Ah, maksud dokter? Menangis. Iya. Uto soalnya gimana? Tidak Uto. Diva, Engga, Ikan nah. Diva, no, Laku, tapi kok dasar banget iya <laughs> <ngelayu, Kasih> <inaudible> ya <jalan> ya. kamu lek ya, dikit kurang dikit ayo saudara-saudara bangsa dan tanah air Apakah akan kan saudara ikannya Ayuh. masih belum iya bagus semua iya ah, pukulannya langsung melahap semuanya wis Kertas. uh aduh saudara-saudara <laughs> sebangsa -saudara, saudara, dan tanah air masih tetap berjibaku Oh dah wis iya tarik lagi nah, ikannya melawan Ulur, kita tarik ulur, tarik ulur Kayak main layangan Saudara-saudara, sudah 6 menit 15 detik Saudara-saudara, perjuangan untuk mendaratkan ikan ke dalam perahu Masih terjadi, kita tidak tahu apakah yang disarai lautan karena tidak seperti pepatah, dalam nyala Tuhan tidak dapat ditebak tapi sebenarnya dapat ditebak <tum> entah iya, yeah. waduh oh, sedang berjubah, kok kayaknya tinggal dikit kayaknya, oh iya yeah. kayaknya sih <tum> anjing, ah, ngeri ngeri, ngeri dok itu tinggal di atasnya lah enggak ambrojek, masa ambrojek ambrojeknya 700 300an. Iya 300 an uh. Ah. Uh. <laughs> Ayo PE-nya 4 soalnya ini. Apa? PE-nya 4. Iya. Kuat. Nah. Oh, iya lah wah iya ah. itu. Semoga-moga enggak lah Sampai Oh iya. Aduh enggak pas di dekat. Uh. <laughs> ya, ayo pertahankan. Kurang dikit, kayaknya itu iya hmm, Terus, <laughs> ya lagi angkat lagi pelan-pelan. Oh, dikurang dikit berarti nah. ya, saudara-saudara. Diperkirakan kurang 30 meter lagi saudara-saudara, ikan ada di daerah lautan, 30 meter. para penonton uh. para penonton berharap berap cemas, apakah yang akan didapat saudara-saudara, semoga ekspektasi, ekspektasinya dapat sesuai dengan rencana, Oke, kita hanya berdoa. nyangkut kan? Nyangkut? Kan? Hmm? Ayo terus. Gulung aja gulung-gulung. Aku tak ulur ya. Aja aja aja lur. Di punyanya Mas Bastian gimana diulur? Tak ulur Pena. ya. Punya Mas Bastian. terkainya kena kayaknya. Oke. 8 menit 50 detik. Iya. Eh, saudara-saudara kalau gak? belum uh. gimana kak ikannya? oh enggak, oh enggak, dilurus itulah ya, iya. ya itu, itu, itu, itu, itu iya saudara-saudara uh. Wow, oh, bongsang saudara-saudara! Oh, di atas, coy. ikan mata bongsang Ii. ternyata buka kenalan dia Ia. sama dibuka, akhirnya ini ikan T.O kita aduh gak, ulur Tuh, gak, gak. Tuh, gak, gak. dibuka, buka, dibuka dibuka, dibuka, dibuka, dibuka, gak, nah, saudara, -saudara ternyata di Ikannya adalah ikan mata bongsang saudara-saudara. Saudara kita dari Papua sebenarnya mana yang diabadikan dalam KRI di Papua. Ikan mata bongsang. Iya Alhamdulillah saudara-saudara. <tipun> Inilah ikannya saudara-saudara. Ini namanya mata bongsang.